kita lihat persahabat ya info penting dan vitamin akan kita dapatkan siang hari ini jam 2 siang Jangan sampai lupa pantengin dicatat jamnya Bakal hadir vitamin baru di channel youtube Leslar Entertainment Stroller baru BBL datang, Papa Bilar marah Kenapa ya? Wow, bikin penasaran persahabat ya Bunda Lesti ini membeli stroller baru Seharga mobil Wow, Masya Allah Kita tentunya harus selalu support Harus selalu dukung yang terbaik Untuk Leslar Entertainment Info ini juga kita dapatkan Dari akun leslar.offers Kita lihat nih ada sebuah kalimat Juga yang dituliskan Yey Nyalain alarmnya guys Biar gak ketinggalan tayang jam 2 dan mimin mau ingetin, jangan lupa ngevote ya. Waktu vote, gak lama lagi akan berakhir semangat tuh, persahabat Kita tentunya jangan lupa juga untuk mendukung dengan memvoting Papa Bilar Bunda Lesti dan BBL di ajang KISS World. 2022. Berikutnya juga kita mampir ke laman akun Instagram Indosiar. Indosiar satu jam yang lalu ini mengunggah sebuah postingan foto BBL. Wah, wow, ini mohon ketika foto shoot ya, BBL ini menjadi tukang penjual kopi wow, Masya Allah kiut dan gemes mudah-mudahan sehat selalu dan bahagia untuk baby kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan oleh Indosiar Mimin mau ingetin jangan lupa ngopi ya kayak abang L biar lebih semangat tuh, komen kalau menurut kalian foto ini gemes banget Masya Allah banget ya, pastinya komentar banyak sekali diberikan oleh para sahabat Leslar Ya, ini dari akun Instagram Leslar lover juga ikut berkomentar, sayangnya anti, Masya Allah banget ya Dan berikutnya juga ada komentar lain dari akun Sasuke Mobil BMW Bilar mengatakan Bang, katanya lagi ngopi, kok masih ngantuk, gimana konsepnya bang? Bikin ngakak banget ya, Masya Allah Tentunya ini sangat gemes, karena... BBL selalu membuat kita bahagia Berikutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah ungan spesial Ternyata BBL Dukung timnas persahabat ya, tuh. Perhatikan Memakai baju timnas dan Memegang bola Alhamdulillah persahabat ya, Akhirnya Papa Bilar dan Bunda Lesti Kejoro Sudah fix mendukung timnas Indonesia Momen ini pun diunggah kembali oleh Angkun Lesti Bilar Tim ada kalimat juga nih yang dituliskan di postingan ini, tim Liverpool dan Manchester United akhirnya akur pakai baju timnas, katanya tuh masya Allah. Mak ini sih so sweet banget ya, Bunda lesti sambil menggendong BBL dan Papa Bilar pun tentunya tak kalah persahabat ya, sambil menggendong BBL memakai baju timnas masya Allah. Dan kita lihat juga di kolom komentar banyak sekali respon yang diberikan. Ya nih dari akun Instagram. Dwi.Lina76 mengatakan di kolom komentar Masya Allah Si Soleh kasep sambil berikan emot love Masya Allah banget ya Kita lihat juga nih ada komentar Mengenai Masya Allah voting Kita lihat di kolom komentar Dari akun Sri Lestari 1018 Bismillah guys yuk vote Dan like lagi pernikahan terkis Kita udah dikesali Bismillah alaih asla borong piala amin Kita kejar lagi yuk hari terakhir nih Yuk, sama-sama kita kompak. Mudah-mudahan, tentu kita sebagai fans sejati tetap solid dan kompak untuk selalu mendukung yang terbaik buat Lesti dan Bilar. Dan untuk penyemangat voting, untuk penyemangat warga konoha kita lihat aja nih votingnya ini, masya Allah tuh manja banget ya dari bunda Lesti dan papa Bilar. Ini penyemangat banget buat warga Konoha, mudah-mudahan kekompakan semakin solid dan terjaga dengan baik untuk selalu mendukung yang terbaik juga karya-karya idola kita. Masih menunggu kejutan dan kabar selanjutnya, jangan kemana-mana tetap stay tune dan pentingin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat selanjutnya. Ini informasi di siang hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang mengucapkan terima kasih.